di setiap batu ada simbolnya ya ini ada simbol-simbolnya ini dia bertemu dengan ini dia bertemu dengan ini mungkin agak tidak salah untuk penataan ulang kembali batunya berat. mau ke candi barong ya candinya sebelah kanan. sebelah sana nanti kita akan naik untuk melihat candinya seperti apa simak videonya untuk candi barongnya sebelah sana ya candinya seperti apa kita akan detiknya, det candinya. Siap ini candi berada di atas gunungan, jadi untuk memandang ke bawah itu sulit sekali. masuk ke pintu masuk yang pakai tangga ini Kita naik nah, itu batu opinya bagus yang luas ya dan kayak kita lihat batunya itu batu hitam seperti ini batunya kita sepertinya batu hitam mantap untuk peninggalan zaman dahulu